Kakak, kak, kak. Kan ini kak, aku kak kak kak, Oke cuy, kali ini videonya agak ekstrim cuy. Kau tengok nih, Tengok nih Main ular bang Serem bah, lewat manular. Jadi konten kita kali ini aku pura-pura kencing ya Pura-pura kencing aku nyari Udah kenyataan ke tepat cewek gitu Suruh gak dia pegang Takutin dia pasti ya kan Kayak mana mau tau paling keseruannya Kalian tonton terus videonya sampai akhir Jangan di ya Intro Tolonglah aku kak, Tolong, kok Tolong, kok Tolong, nggak. Bawa ini, ini, ini, Aduh banget, My tumor tak tak tak kak aku kan juga juga berbeza juga berbeza juga video apa? aku nge-prank aku nge-prank aku tadi nge-prank nggak apa ya aku upload ya kak itu kamera ya kak jalan-jalan kak ya. lagi -jalan, ya, kak aku takut nih kak pegangnya kak aduh kok kecil apa-apa kok kecil pegangi aduh udah mau kelah. Ya banget ngepreng ngepreng. Foto kamera yang mana? Itu kamera Mereka. itu. Kamera. Itu kamera ya, uh, apa izin upload, ya? <laughs> maaf kak. aku buat video preng ya. <laughs> Buat video preng itu itu kameranya enggak? Nah, kak Uh, uh, uh, uh, uh. matoknya cuy, matoknya matok <laughs> matoknya, matok eh, seru, seru keke, rapi kali ya rapi kali yang nonton rapi kali ya jadi, kalau kalian suka ada ide pranknya ide prank berikutnya, kalian tol, tulis aja di kolom komentar ya jangan lupa subscribe, share, dan like ya mantap kan apa-apa <laughs> yang mau bosan sih, <laughs> nah, <kakak laughs> aku mau aku, aku, Aku gurih aku ini suka gulai. <laughs>